Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Nibi, berkemas lagi di sini. Pada kesempatan kali ini kita bakal nyobai ROM AOSP extended ya atau AX. Ya, kita matikan dulu HP-nya, baru kita masuk ke TWL Recovery dengan menekan tombol power atas seperti biasa. Sekarang kita udah masuk di TWRP-nya, jadi kita wiFi dulu dan karena ini tower yang terbaru, kita coba aja dulu web kayak biasa dengan advanced web, apakah berhasil oke okay, ternyata tidak ada bug ya, kayak yang sebelumnya oke okay, langkah selanjutnya saya bakal masangkan OTG ini dulu karena custom saya letakkan di dalam OTG mau oh, bagi kamu yang nggak punya OTG, bisa masukkan ke internal kok kalau TWP yang paling baru ini ya karena dia nggak ada ngebak internal lagi. Oke, kita terpasang. Sekarang kita install aja custom romnya. dengan li install. Baru kita select storage. Karena saya disini di sini nyimpannya OTG, maka saya arahkan ke OTG. Dan kita cari custom romnya. Di sini ini dia. HOSP Extended. Kita klik aja. Baru kita slide bawahnya nih. udah selesai installnya, kita balikkan dulu karena di sini saya pakai yang vanilla jadi kita mesti install nya yang dari eksternal di sini pak saya pakai nikapps yang untuk Android 12 dan sini pakai yang core karena saya nggak mau aplikasi internal banyak aplikasi Google kita tunggu aja sampai selesai kayaknya bentar aja GFC nih install instal ini nggak nunggu lama kayak biasanya oke, okay, kita selesaikan nah, langsung kita ribet aja, saya nggak mau di-root soalnya oke okay. sekarang kita tunggu HP-nya hidup oke okay, HP-nya dia hidup nah ini saya suka bikin persi vanilla supaya nggak ada pengaturan awalnya Nah, kita bakal coba libby aja ini tampilan awalnya dan ini tampilan menunya ya sangat sedikit sekali aplikasinya karena kita install versi vanilla oh ya ini udah Android 12 kita lanjut aja castingan dulu beda sama sebelumnya ya di sini udah ada extension oke penyimpanan sistem terpakai cuma 7,1 GB lebih sedikit dari sebelumnya namun wajar karena ini versi vanilla. sementara RAM nya terpakai cuma 1.8GB dan bebas 1.1GB terasa sih, kostum ROM ini lebih smooth daripada yang semalam ya menurutnya fitur kunci total adalah bawaan dari kostum ROM refresh bukan fitur Android 12 ya dan kostum ROM ini tidak memiliki sama sekali fitur itu kostum ROM ini juga nggak punya pesan look ya masalah jaringan data udah di fix ya pada posting ini kita bisa pakai data seluler lagi untuk berinternet ya kita coba aja di sini langsung ya bu kita buka ke google oke okay, kita bukakan paket okay, data udah bisa dipakai bisa dilihat di atas status barnya oke okay, sekarang kita bakal lihat aja fitur apa yang tersedia di extensionnya Pertama kita lihat dulu di battery listing. Battery Butlist style masih aja sama pilihannya kayak Android 11 ya. Pengaturan lain juga masih sama kayak Android 11. Oke, selanjutnya ada relabel. Ini untuk nama operator. Selanjutnya ada clock and date. Di sini kita coba dulu ganti letak jamnya. Berikutnya ada network traffic, bakal kita atur dulu biar bisa nampak traffic datanya di bawahnya lagi. Ada mix extension, oke. Jadi, ini adalah pengaturan keseluruhan atau ringkasannya ya. Selanjutnya, kita ketik ke sini ada notifikasi selanjutnya di sampingnya lagi ada navigator bar. Coba kita lihat apa saja yang bisa kita atur di navigator bar. Selanjutnya, di sini ada lock screen, dan nah, tidak ada juga. Ya, tidak ada penambahan fitur sama sekali yang terakhir di sistem. kurang lebih sama ya enggak terlalu banyak yang ditambah mungkin karena masih versi baru ya Android baru 12 jadi mereka enggak akan nambah tweet tweak lain ya takutnya ada bug gitu ini adalah hasil antutunya yang saya uji dua kali dan di sini kita bisa melihat ya antutu kedua itu lebih tinggi daripada antutu pertama dan jaraknya itu lumayan jauh sepuluh ribuan gitu Mungkin ini kasusnya sama kayak Realme 5 gitu. Oke okay, untuk trolling-nya sendiri saya sudah melakukan sebanyak tiga kali uji coba Dan sama sekali sampai akhir pun tidak ada trolling Walaupun di akhir performanya itu udah turun sekali Tidak sama kayak yang pertama kali kita coba Apakah akan bagus untuk game? Kita bakal coba untuk selanjutnya Seperti biasa untuk gamenya sendiri kita coba game ARK karena di sini ada teknologi bukan yang di atau enggak, dan bisa kalian lihat di sini kurang lancar ya, lebih parah daripada yang semalam. Kita bakal lihat juga setingannya untuk grafiknya sendiri. Ya, kita coba dulu lihat, aduh, lebih ngelek ya. Kita buka-buka pun agak lebih lama gitu delaynya oke okay, sesuai sama yang saya pikirkan ini sama kasusnya kayak cp dimana grafiknya itu nggak bisa kita setting coba kita turunkan air resolution siapa tahu lebih lancar ya oke okay, kalau untuk mengkuli pohon masih lebih enak gimana kalau berbulu kita cari dulu bebeknya dimana sekarang kita pokuli coba ya lancar nggak? Oke okay, dodo ya dodo lupa namanya dodo rupanya ya nggak begitu lancar juga nah, sepertinya custom romnya bukan untuk game nah untuk selanjutnya kita coba ayo multitasking ya untuk pengujian multitasking kita akan coba aja ya untuk buka semua aplikasi yang ada di sini kemudian nanti setelah terbuka kita bakal coba balik lagi. Buka yang udah terbuka, apakah bakal nge-reload atau tidak? Kita lihat aja. Baik, udah semua ini saya buka ya. Sekarang kita coba aja, kita cari ke pertama kali tadi. Kita buka yaitu ARK ya, apa bakal reload? Oke, dia loading lagi, berarti reload dia reload hmm. kita lihat reloadnya kemana apa dia buka aplikasinya atau dia reload apa oke nggak bisa itu coba kita buka aplikasi yang ini apa bakal reload lagi oke rupanya enggak aplikasi yang terakhir kali dibuka ya coba kita pindah lagi cari tab lain kita ke google play oke okay, langsung, langsung buka dia ya gak terlalu lama reloadnya dan ke aplikasi game lagi masih aman berarti apa untuk game berat aja atau ini nah ini reload dia kembali ke awal lagi oke okay, kita coba lagi ya contoh dulu oke okay, kita coba lihat RAM nya, sisa RAM nya berapa ya. selama dua hari saya pakai, saya menemukan dua buku ya yang pertama di sini, jadi di file managernya itu kita nggak bisa memindahkan data langsung force close, kayak gini coba salin aja yang ini eh salah bentar ya Oke kita salin nah maka dia akan keluar langsung full close dan yang kedua itu pengaturan kita lihat di ekstensi di sini ada pengaturan lampu ya Ini bukan tweak ke di batled ya Eh, ya, ini dah. Nah, warna baterainya itu enggak bisa kita ubah. Warnanya putih terus. Tapi seingat saya dulu bisa tangga nih ya warna lampunya diubah. Saya sedikit lupa karena di Android 11 itu lampu mati ya. sini baru fix lagi bisa hidup. Notifikasi, lampu notifikasi ya. Kesimpulannya, kostum room AOSP Extended ini cukup bagus ya buat multitasking dan suhunya juga stabil, Battery juga sangat hemat meskipun performa agak ditahan. Kalau main game di kostum room ini mesti ngorban grafik lah. Oke, okay, terima kasih sudah menonton sampai jumpa. Bye-bye.